baiklah teman-teman hari ini kita akan berburu ikan kembali ikan apa yang akan kita tangkap wah apa ini mirip telur ya ini telur kadal mungkin ada tiga eh, tiga butir Masih segar teman-teman Ayo kita masukin Ke soliter Sama sarangnya Langsung kita masukin Lanjut teman-teman Kita berburu lagi Ada ikan apa nih Wah ini ikan cupang Banyak bener nih Langsung kita serok Satu-satu Dapat satu ekor Masukin Langsung kita serok yang kedua. Udah dapat dua ekor. Cari lagi. Ih banyak bener nih. Wah manat. apa ini? Kadal ini sama biru ya. Tuh ya. Ini bunglon. Ini ada. kadal ya. lagi berteduh di bawah pohon. Langsung kita masukin lagi Apaan? Buaya teman-teman tuh Satu yang kuning Satu yang pink Dan satu kadal Sama sarangnya kita masukin tuh, Pancingan Kita dapat Kemudian kadal Sama bunglon Masukin lagi Apa ini? Bunglon lagi Masukin semua jadi banyak Hari ini kita dapat tangkapan Banyak benar Ada ikan konek lagi Apa ini? Wah Ini curut Lucu, Lucu. Lucu Pasti licin Ih. Ih, Cukup banget nih Awas jangan lolos Langsung masukin Ayo kita lagi Mumpung masih banyak uh -oh. minat kita. Apa oh ya no. Kita masukin ke Baskom Satu ekor ikan Sama Popit Ada juga katak Ikan hiu, ikan pari Banyak juga bebek Ada lumba-lumba Kemudian hiu lagi Ada ikan Lohan penyu, mujair wow. mantap tuh. Ada lagi di sana tuh di depan, wow. dan komet langsung kita serok. Atau aja ya, Set. langsung dapat tiga ekor, masukin ke baskom, langsung bawa pulang. Cihuy hari ini kita dapat tangkapan banyak banget, awas lolos. Ih, ekornya panjang, wah mantap nih! Ayo sini, nah dapet hampir lolos. Masukin ke baskom, jangan lupa pakai air ya, biar nggak mati. Tuh, lihat ada anjing, ada apa nih? Sapi masukin lagi hari ini, benar-benar mujur tangkapan banyak Tuh, ada lagi satu Wah, hampir lolos Ih, mincah bener ya teman-teman Oke teman-teman, lanjutin lagi Besok hari kita akan berburu kembali Jangan lupa ya, tombolnya yang merah dipijit dulu